Mari kita berdoa, ya Tuhan, pada hari ini saya datang ke hadapanmu. Dengan segala kerendahan hati saya berdoa kepadamu ya Bapa. Kiranya engkau mau mendengar dan menjawab doa yang saya naikkan ini. Pada saat ini saya merasa masalah yang saya alami sungguh berat. Penolakan, kesedihan, sakit hati serta amarah seakan menutupi hati saya. Kekecewaan pun saya rasakan sebab seseorang yang saya percaya telah menghianati saya. Pekerjaan pun tidak sesuai dengan kehendak saya. Usaha yang saya geluti bertahun-tahun tidak berkembang. Hidup serasa hancur dan seakan ada di dalam jurang keputusasaan. Apakah saya salah jika merasa hidup yang saya jalani sudah tidak ada artinya? Ya Tuhan, saya tahu Engkau adalah Bapa yang Maha Kasih. Engkau adalah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau adalah Bapak yang mampu mengangkat setiap permasalahan hidup yang sedang saya alami, kiranya engkau mengangkat masalah saya dan menggantikannya dengan sukacita. Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang tak henti-hentinya kau curahkan kepada saya sehingga pada hari ini saya dapat menjalani rutinitas saya atas penyertaanmu. Iya Bapak, saya datang ke hadapanmu bukan karena kuat dan hebat, namun itu semua karena kehendakmu. Ya Bapak kiranya engkau melayakkan saya agar saya bisa datang ke hadiratmu. Janganlah kiranya engkau menutup hati dan telingamu terhadap seruan doaku. Janganlah kiranya engkau menutup matamu melihat penderitaan yang sedang saya alami. Ya Bapak, saya tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya adalah atas sejinmu. Kesusahan maupun kesenangan yang bisa saya rasakan itu semua karena engkau ya Bapak. Ya Bapak, Kiranya engkau sudi mengangkat segala permasalahan hidup yang sedang saya alami. Saya lelah, ya Tuhan. Rasanya sudah tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan ini. Setiap hari saya terus mencari jawaban atas permasalahan yang saya alami, namun saya belum menemukan jawaban itu, ya Bapak. Namun, satu hal yang hamba percaya bahwa janjimu nyata bagi orang-orang yang setia kepadamu. Inilah doaku, ya Bapak. Saya tahu bahwa engkau adalah Bapak yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, kiranya engkau menggantikan permasalahan yang sedang kuhadapi ini dengan sukacita dan berkat daripadamu. Terima kasih ya Bapa. Amin.